titik titik balik lagi bersama Untuk spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya, seluruh hari ini kita bawa model 64000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya seluruh ya yo langsung gaskan saja kita coba Ah, cocok-cocok menjadi bet 1200 aja double aktif kita coba di 10 quick dulu ya seluruh Oh yang bertanya kita main di dimana kita main di RTP 8000 bosku situs slot tergacor solid santero jaga dunia harap di sini berapa pun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis rileh 24jam Per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yola sunggaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di event komen ya bosku sudah geser ke 50 turbo intinya buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mayat cuma di RTP 8000 satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis pilih 24 jam per menit per detik naik sesuai dengan red game itu sendiri pastinya Yuk langsung gaskan saja cacol-cacol manja di rtp-lama ribu untuk link gacernya saya sematkan di pinggong menu bosku. jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp-lama ribu pastinya seluruh yes, back to the game ya yes, seluruh kita dapat free spin di bet 1200 kita coba ada isi atau enggak ya kuning boleh jadi aku kurang satu ternyata turku naikin dong nggak mm, mau konek juga hijau ini mm, belum dikasih ke Aduh belum juga Ayo dong kasih dulu petir-petir mantap kuning boleh biru boleh hijau boleh kuning dulu uh, petirnya. Uh, petirnya petirnya petirnya us, petirnya Oh dok-dok-dok do. belum dikasih lu Uh lumayan hijau jadiin dong hijau satu lagi itu Aduh nggak dikasih hei dong us 8 kali lagi merah jadi biru boleh merah boleh merah mau merah apa hei us hijau hijau dong kasih hijau kasih mantap hmm, ungu boleh sih ungu ungu boleh hmm, belum belum juga itu kuning dulu merah boleh merah boleh aduh tuh tuh tuh tuh tuh merah oh kuning jadi sih Kuning, aduh, kuning, kuning jadi sih merah jadi Hah, tidak ternyata bosku keganjel ini keganjel ini anjir, aduh, kota orang dua, clear, player clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, kuning clear, clear, clear, kuning clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear, clear,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 Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini, ya slot karena kita selalu berbagi pola slot gacor buat kalian semua, biar kalian selalu dikasih profit di Olympus pastinya ya slot ya, ya selalu pantengin channel kita ya ya, biar kalian tahu kalau setiap harinya kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini buat kalian-kalian-kalian semua pokoknya karena kalian viewer-viewer setia karena tanpa kalian saya pun bukan apa-apa ya seluruh makanya saya berbagi pola slot kiacor hari ini setiap harinya buat kalian-kalian semua juga ya, seluruh ya Ayo dong saldo sisa 25.000. Mantap nih kalau dikasih petir birunya jadi dulu. Biru jadi mm gelas diturun enak nih gelas turun. Waduh atas gelas kasih petir dong. Atas gelas kasih petir. Wah, kali 500 bos. Du du du tiga juta 3.200, Cok. Ini nih, ini nih kalau main di RTP 8.000 bosku situs loter gacor tersolid. Sumber jaga dunia akhirat beberapa hari lalu kita dapat petir kali 500 itu tiga hari berturut-turut kalau kalian boleh tahu kalian bisa cek videonya juga ada yang Max Win, ada yang pecah sampai 8,8 juta ada yang pecah juga sampai apa ya lupa 5,5 seluruh jadi emang lagi gacor habis ini yuk langsung gaskan saja buat kalian kalian semua main main, main man jadi RTP 8000 pastinya ya bosku ada sudah dikasih JP JP mantap kita ngapain lagi nih kita spin-spin manja dulu aja lah ya biru boleh uh kasih Frisbee enak nih kasih Frisbee enak nih kasih spin dong kasih Frisbee dong aduh belum juga dikasih anjir anjir anjir aduh-putak aduh. aduh belum juga dikasih belum belum belum dikasih belum dikasih anjir Ayo dong Dudu us kasih dong. Mm, Mantap. Aduh, jelas dong. Udah, petirnya dong, petirnya kasih dong, petirnya kasih dong. Hmm. Yuk, dor. Aduh, malah seketar nongol anjir. Ngapain sih seketar nongol di situ? Dudu, dudu, dudu. Kuning boleh, hijau boleh. Kuning, aduh mahkota jadi juga anjir. Ayo dong. Aduh, cuma dikasih meja-meja doang kita seluruh Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kasih yang aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, belum juga aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ada nah, nah, nah, nah. belum juga dikasih kasih ya jadi, dur enggak konek masih sisa 21 kita kelarin putaran ini kita langsung gariskan WD kan saja ya slot karena kesempatan WD nggak ada kan buat dua kali jadi kita manfaatkan kesempatan WD sebaik-baiknya ya slur, ya. jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan manfaatnya kesempatan WD selagi ada kesempatan WD WD kan saja ya surya karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya ya manfaatkan sebaik mungkin momen-momen WD-WD yang ya sebut ah, karena kesempatan WD-WD mantap jarang-jarang terjadi -jarang ya seluruh ayo kasih yang mantap kasih yang gurih kasih yang manis-manis bolehlah aduh ijo jadi ungu fix jadi sih ungu jadi mantap kuning-kuning kuning doang turun Aduh tidak udah nih biasanya cuma-cuma segini segini doang kalau kita dapat scatter sih biasanya nggak ada isi, tapi kita coba ya ya. Kalau akhir putaran ini kita nggak dapat scatter, berarti ya langsung taskan WD ikan saja. Intinya buat kalian semua yuk dibantu like, comment, subscribe, nya share share ke teman-teman kalian juga. kan cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, pola slot. Hari ini pola slot gacor Olympus hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor oliver hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini ya, seluruh ya. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor buat kalian semua viewer viewer setia otong skin pastinya ya seluruh ya. Ini buat kalian semua yuk bantu like, comment, share, share juga dan jangan lupa seluruh. Sebelum bermain selalu cek RTP game karena cuma di RT 8000 kalian bisa cek RTB Green gratis Kirles 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan ratingnya nya itu sendiri pastinya. Yuk jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RT 8000 untuk tinggal jelas, saya sematkan di bingo ya bosku. Ayo dong kasih kasih yang manis manis hijau jadi dulu hijau jadi mantap kuning jadi sih kuning jadi kuning jadi. Duh, ternyata gantung sudah kurang satu semua. Hai dong lu kasih dong kasih dong Dukung-dukung juga dikasih gunung dia di sini hmm? Hijau kalau nggak biru ya pecah ya Ini hmm? biru jadi sayang atasnya gelas loh Aduh atas gelas tidak eh, ada kesempatan buat metir Kalau biru di sebelah situ atas gelas nggak mungkin metir kota Tapi ini mahkota Ini hmm? Aduh-duh-duh kalah kelar kelar kelar kelar dong dulu uh. apa yang WD ini kita kelarin dulu spinnya. seluruh nggak boleh kalau nggak kelar masalahnya Pak Mali kata kata orang, -orang buku Pak Mali harus dikelarin sekalian biar mantap lah kuning biru boleh biru tuh lagi gacor seluruh cuma sayang seribu sayang saya cukup segini saja seluruh modal lima 50 berapa enam puluh berapa kita WD tiga juta itu uh udah profit profitnya wait and wait dan nah aku dapat free spin lagi anjing anjing gacor bener slur seluruh oleh, di sini tuh gacornya habis-habisan slur jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan saja ke RTP lab 8000 untuk yang gatornya saya sempatin di game, -game. yang buat. kalian semua dengan berbagai macam game mulai dari RTP lab 8000 satu satunya situs yang menyediakan layanan tiket game gratis real 24 jam Per menit per detik naik turun sesuai dengan thread gamenya itu sendiri pastinya. Jadi bukan semua, jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RT pelamar itu. Untuk link gacornya saya sematkan di bentkomannya bosku. Jadi buat kalian semua, jangan ragu jangan timbang, mainnya cuma di RT 8000 bosku. Satu satunya situs yang menjanjikan layanan siap RT game gratis release 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya. untuk linggahcurah saya semakin pin gongnya ini mah gacor bos udah dapet 500 di spin dua kali mantap sih mantap mantap mantap emang boleh disini di sini tuh mantap bro jadi buat kalian hmm. semua yuk langsung tegaskan saja ya. itu yang sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu RTP game lagi gacor atau enggak dan cuma di rtplamadibu kalian bisa cek RTP game gratis kalau halo, hai, hai, hai, hai, naik hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu sendiri pastinya <SISU> <SISU> paket juga saya hai, hai, hai, segitu, hai, segitu hai, hai, hai, hai, lagi kacar hai, hai, langsung gaskan hai, hai, hai, untuk hai, hai, hai, hai, di pin jadi berkat semua ini terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, -nya, share, share ke teman-teman kalian juga. ya teman-teman kalian juga tahu kalau di sini terjadi pola-pola andalan pembantai oleh bos Terima kasih, salam jackpot lur, bye bye.